Luar biasa tentunya dukungan dari orang-orang terdekat pun ditunjukkan persahabat ya. Salah satunya dari Bang Neri yang selalu support, yang selalu sayang kepada Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat persahabat ya, tumpukan baju di belakang Bang Neri pun sudah tertata persahabat ya. Ini luar biasa persiapan sudah tentunya Rampung persahabat ya untuk acara besok dalam acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar sungguh bahagia tentunya kita sebagai para fans melihatnya persahabat ya doa terbaik kita selalu berikan untuk kelancaran acara Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial banget ya tentunya Bang Rizky Bilar bersama. Om Izhar, persahabat ya, ini sebelum OTW ke Bandung, tentunya foto-foto atau selfie dulu, persahabat ya. Luar biasa di tentunya dari calon mempelai pria, sungguh luar biasa. Doakan terbaik, mudah-mudahan tentunya rezeki bila selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan selanjutnya, persahabat, kita lihat juga tentunya ada sebuah unggahan spesial, persahabat, ya Alhamdulillah. Tentunya untuk Lesi Kejora poinnya sama para sahabat, ya dalam acara JIMA 2021 tentunya 1,7 juta, luar biasa tinggal sedikit lagi para sahabat, ya kita akan menggeser BTS dan kita akan di posisi pertama luar biasa berkat kekompakan kesulitan kita kita tunjukkan para sahabat, ya tinggal selangkah lagi mudah-mudahan tidak Leslie Kejora mendapatkan penghargaan dalam ajang Jux Indonesia Musik World 2021 Postingan tersebut telah di repost kembali oleh akun Instagram Leslar underscore history ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Bismillah, yuk bisa yuk mau tahu lebih lengkapnya cus ke l 2 wid ya yang belum voting silahkan voting tentunya kita tunjukkan kekompakan kita, kesolidan kita untuk mendukung Lesti Gejora dan ke kabar selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah postingan. Ini luar biasa, ada sebuah doa dukungan dan support dari Bunda Hetikus Endang untuk Lesti dan Rizky Bilar, para sahabat. Ya, mudah-mudahan lancar, kata mudah heti, dan tentunya Bunda Hetik pun menyampaikan bahwa luar biasa dukungan dari Leslar Lesti Lovers. Be lovers tentunya luar biasa persahabat ya doakan yang terbaik tentunya untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya persahabat di sini kita lihat juga ada sebuah postingan tentunya kawan-kawan dekat di Lesi Kejora pun sudah otw ke Bandung Salah satunya kita lihat ada IGS dari Rani DA3 bersahabat ya di situ sedang di perjalanan Siap OTW ke Bandung Aduh makin gak sabar Groomsman dan Tunya bridesmaid Sudah siap untuk mengawal Lesti dan Rizky Bilar Postingan tersebut telah post kembali oleh akun Instagram Lesland Indonesia 2020 Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Kak Rani udah menuju Bandung. Semoga ketemu jodoh di sana, ya. Kak, mana tahu ketemu miut nyarep. Aduh, doakan <tid> yang terbaik, para sahabat yang mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya, para sahabat kita lihat juga, ini ada unggahan terbaru dari Rizky Bilar, luar biasa, para sahabat. Ya, tentunya di perjalanan Rizky Bilar. Menghibur diri sendiri dan tentunya orang-orang yang ada di dalam bus ya Luar biasa Tentunya terlihat sangat bahagia dan gembira Calon mempelai pria yang tentunya terlihat sangat keren banget persahabat ya Menyambut acara lamaran Tentunya keluarga besar dari Rizky Bilar sangat bahagia mudah-mudahan Kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Leslar Postingan tersebut juga tentunya telah diunggah oleh Kak Nurul Persahabat ya yang di-repost oleh akun Instagram Lesti Bilar Galeri Gallery_ yang mana sebuah kalimat caption juga yang dituliskan, "Bosen yang di soterin Eno terus kumpul gini rame-rame bareng keluarga emang lebih seru sih Wah, luar biasa persahabati ya. alhamdulillah. Keluarga besar sudah kumpul dan siap memberikan kejutan bahagia untuk kita semua Farah fans." Dan ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat di sini baru muncul Lesti kejora mengunggah sebuah postingan foto di akun Instagram pribadinya. Tentunya, postingan genggaman tangan Dedek Lesti dan ibunda tercinta. Di situ, Dedek Lesti menekan sebuah kalimat caption yang sangat luar biasa sekali. Di situ dituliskan, "genggaman tangan seorang ibu yang selalu menguatkan dalam kondisi apapun." Jangan pernah berhenti mendoakan teteh ya teteh sayang mama laup sambil nangis persahabat ya Saking terharu tinggal selangkah lagi Leslie Kejora tentunya akan berumah tangga Dan Leslie Kejora luar biasa persahabat ya selalu minta doa restu kepada kedua orang tua salah satunya ibunda tercinta mudah-mudahan untuk acara lesti dan rizky bilang selalu diberikan kelancaran amir robbal alamin dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans salah satunya ada komentar dari akun nuraini7831 mengatakan lihat ini aja udah nangis gimana besok pas acaranya mulai wow pastinya terharu bahagia para persahabat ya kita selalu kompak, selalu solid mendukung apapun yang terjadi untuk Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan persahabat kita hari ini mendapatkan vitamin manja persahabat ya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian persahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.